Ini Mama Hadran berada di Grand Abdullah Hashim. Hashim ya. Abah Hadran kada bu bu kan bilang unjung ke sini. Nih masuknya cuma 10.000 di sini. Jadi Abah Hadran tuh hari weekend loh nih segala Hadran nih. Jadi kita imbah mau unjun langsung kita bakar di sini. Jadi kita langsung makan di dalam situ pasti ya, kita masukkan ke dalam. Ini 10.000 bayar masuknya. <tuh> <tuh> oh, alangan ala, nah ala. iwak-iwaknya lagi regional banar. Digesan bebuhan pian lah. Yang bingung hendak mencari tempat makan atau beserta keluarga wajib banget mampir sini Bukannya ini, hari Sabtu dan buka, Minggu? Hany, bukannya hany hanya hari Sabtu dan Minggu hmm, iya. tuh. Ini Abah Hadran lagi berunjung di sini, jadi Mama Hadran langsung aja hendak mencari Abah Hadran ya. Abah Hadran Ya Kakak Ini, <tak. tik> nah, ini, nah. ini di sini juga banyak banyak bubuhan selebgram, nah, kumpulan hmm bebuan artis banjar ada mama hadran Hajar ini seorangan hmm selamat makan selamat malam. Selamat malam. Yes. Yes. Teruskan, ini gesen bebuan pian lawa wajib banyak 10 ribu loh bayar masuknya oh, jadi buat gesen bebuan pian ini bebuan abahnya hadran lagi beung dulu ya abahnya ya, ya. yes, yes, yes. <tis> <tis> abahnya nah abahnya nah ya abahnya <tis> Ya, mana pilih hadir, dipilih. abah ada banyak banyak abahnya nih nah. Yeah. abah janggut kita ngapin abah, abah, abah, abah. abahnya, abah Nyiman. datangi abah dari jauh sana, kita datangi dari abahnya, datangi abahnya, ya, nah. ya, nah, abahnya, ya. ya. <tis> <tis> salah Nah, ini lah kunjung. bayi hanya di panggang di muka makanan di sini meh. Deng Ini tepatnya di belakang Pasar Gambut ya, Komplek BSD. Tuh, jadi wajib banget guysan beguhan pian mampir ke sini. Oyang. Oh, Amis nah, ke warung ada Hadram. Panggang memang terlalu. ada ada singgulikan. Segan izin ke warung Jablay. Jangan bagi-bagi incut. Itu apa drana? Dengan di sini nah di lagi Ada di patok jelah lebih kece setan. Berani-berani sinilah. Desain perubahan pian wajibannya mampir ke sini. Ada degar hujan tetap di sisipnya. Saatnya hujan. Hujan. sisip, 7 Bidadari makan siang guys. Di mana? Di Grand Bisa, ya, ini, ini. Nah, penonton dan penonton ada di belakangku. Penonton Kamu ya, penonton iya. diminat, kan? oh, ya, penonton ya, penonton kamera kamera. Kami tujuh bidadari siap mempromokan usaha kali Iya betul. Jangan lupa hujan. Lagi dong lagi dong. Asal dari tujuh bidadari adalah tujuh SPG.